Bismillahirrahmanirrahim Rabbis syurah li, wa li amri wahlul lisan yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Setelah video sebelumnya kita membahas tentang ancaman terhadap NKRI, baik itu di bidang ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan kali ini kita akan membahas strategi atau cara mengatasi ancaman terhadap NKRI Pada kondisi ini pemerintah sibuk mencari cara untuk menekan penularan COVID-19. Salah satunya adalah penerapan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil opsi PSBB untuk menyikapi penularan virus corona. PSBB dianggap strategi efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga daya beli masyarakat. COVID-19 Menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Pemerintah pun telah menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, menjadi kerumunan merupakan suatu kewajiban agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Itulah salah satu contoh strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman penyebaran COVID-19. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu yang dimaksud dengan strategi? Betul sekali, strategi adalah kumpulan cara yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Lantas bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam bingga-bingga Tugal Ika? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, strategi atau cara untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama dengan cara mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Indonesia mengalus sistem demokrasi? Demokrasi itu berjalan dengan baik bergantung kepada rakyat itu sendiri, baik itu rakyat sebagai sipil, yaitu seperti kita warga negara biasa maupun aparatur negara seperti TNI dan Polri. Sekaligus yang menjadi pembeda antara negara kita dengan negara lain adalah kita menggunakan demokrasi Pancasila Sehingga dalam pelaksanaan ketatanegaraan, kita mengacu kepada nilai-nilai Pancasila Salah satu nilai yang bisa diamalkan adalah menyeimbangkan atau balance antara hak dengan kewajiban Kemudian yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Harapannya diadakan reformasi lembaga politik secara baik dan benar, kemudian memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Harapannya adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, dan berwibawa serta bertanggung jawab yang berkemampuan untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk juga penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya Lembaga legislatif yang berkualitas mampu bersinergi dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi yang efektif dan kontekstual bagi kepentingan pembangunan nasional lembaga legislatif yang berkualitas juga mampu melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi kemudian menegakkan supermasi hukum artinya Hukum itu memihak kepada warga negara Indonesia, bukan warga negara lain. Dan juga hukum itu bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah, namun hukum itu tidak memandang bulu. Berlaku sama terhadap seluruh warga negara Indonesia, tanpa perbedaan dari latar belakang apapun. Dan strategi yang terakhir adalah dengan cara memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Artinya bebas tidak memihak negara manapun dan ikut aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan peranannya secara maksimal dalam perjuangkan kepentingan nasional. Caranya bagaimana? Misalnya melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, kemudian gerakan non-blok, organisasi kerjasama Islam atau OKI dan Forum Regional ASEAN atau ARF. Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satu ancaman nirmiliter atau non-militer yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman berdimensi ideologi. Ancaman ini dihadapi dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif. Tujuannya apa? Mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara dengan strategi pertahanan yang berlapis. Nah, strategi berlapis itu yang pertama dari unsur pertahanan nirmiliter atau non-militer yaitu kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK yang membidangi ideologi. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah untuk menghadapi ancaman berdimensi ideologi. Kemudian yang kedua, unsur pemerintahan di bidang politik luar negeri. Pemerintahan bidang politik luar negeri mengerahkan jajarannya melakukan penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila Yang ketiga dari unsur pemerintah bidang informasi Pemerintahan bidang informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan operasi informasi imbangan Yang keempat dari unsur pemerintahan bidang pendidikan Pemerintahan bidang pendidikan memberikan pengarahan, pengajaran, dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan Oleh karena itu tidak heran Mata pelajaran PPKN atau mata kuliah PPKN sebagai mapel atau makul wajib Selanjutnya dari unsur pemerintahan bidang agama Pemerintahan bidang agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintahan dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan, kebangsaan, serta membahayakan keamanan negara. Dan yang tak kalah penting dari unsur pertahanan militer. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini adalah dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Itu adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Selanjutnya adalah strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi adalah membangun pertahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi kesejahteraan dan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang pada era globalisasi ini strategi yang dapat dilakukan yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja sebagai solusi memberantas kemiskinan yang kedua membangun infrastruktur yang ketiga pemilihan teknologi tepat guna yang keempat pertanian sebagai prioritas utama yang kelima, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keenam, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti Bank Dunia. Dan yang ketujuh, mempererat kerjasama dengan negara lain. Kemudian, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Kesenjangan sosial sangat terlihat. Terlihat gedung menjulang tinggi di belakang bangunan kayu yang tidak layak. Kesenjangan sosial merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kepodohan menjadi masalah sosial. Karena kondisi ini mampu mendorong terjadinya benturan yang berakibat pada masalah separatisme terorisme, dan kekerasan. Oleh karena itu, perlu strategi yang terorganisasi dengan baik untuk menghadapi ancaman di bidang sosial dan budaya. Strategi yang dapat dilakukan, Pertama, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter atau sebagai penyaring. Selain klaim kebudayaan, masyarakat Indonesia harus menghadapi masuknya nilai-nilai budaya barat. Masyarakat tidak dapat menolak masuknya nilai-nilai budaya barat melalui arus globalisasi, akan tetapi, masyarakat dapat memilih untuk menerima atau menolaknya. Tidak semua nilai-nilai budaya barat itu memberikan dampak negatif. Contohnya, kedisiplinan yang tinggi. Itu dapat kita tiru. Tetapi, gaya hidup konsumtif dan pergaulan bebas itu harus kita hindari. Nah, untuk menghindari nilai-nilai budaya barat yang bersifat negatif, kita sebagai masyarakat harus menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai filter atau penyaring. Nilai-nilai budaya barat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat kita terima. Akan tetapi, yang bertentangan harus kita tolak. Strategi yang kedua adalah meningkatkan rasa nasionalisme. Saya kira kalian sudah paham makna dari nasionalisme. Nasionalisme adalah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat, dan merasa lebih unggul daripada bangsa dan negara lain Nasionalisme masa kini tidak lagi berkaitan dengan penjajahan akan tetapi usaha untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran Nasionalisme itu dapat kita lakukan dengan cara mempelajari kebudayaan yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia Siapa lagi? yang akan melestarikan budaya lokal jika bukan kita. Nasionalisme terhadap kebudayaan lokal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya, karnaval budaya Indonesia. Kegiatan karnaval budaya mampu mengajarkan generasi muda untuk mengenal keberagaman budaya di tengah kebudayaan asing yang menjamur di Indonesia. Strategi yang ketiga adalah memelihara keselarasan secara fundamental. Artinya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan kesehateraan batin Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian dapat melahirkan toleransi yang sangat tinggi Selanjutnya adalah strategi atau cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan Ini juga tidak kalah penting Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Dari Undang-Undang tersebut Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer itu dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankam rata bunyinya seperti apa? pasal 30 1 sampai 5 itu nah, sebagaimana yang ada di layar anda coba anda bisa pahami anda bisa resapi coba dibaca dulu setelah anda baca mari kita analisis bersama bahwa komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu terdiri dari tiga komponen yang pertama TNI itu sebagai kekuatan utama di dalam sistem pertahanan sedangkan polri sebagai kekuatan utama dalam sistem keamanan lalu kita sebagai rakyat mana rakyat sebagai kekuatan pendukung pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang penyelenggaraannya itu didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat Yang dimaksud kemestaan itu adalah mengandung makna bahwa Perlibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, saran dan perasaan nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh masih dalam pembahasan strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, pertahanan negara diselenggarakan melalui strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi ini dirumuskan dalam tiga substansi dasar. Tiga substansi tersebut meliputi: yang pertama, apa yang dipertahankan; yang kedua, bagaimana cara mempertahankan; dan yang ketiga, dengan apa mempertahankan. Indonesia dapat menetapkan strategi pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tujuan dari pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman. Nah, rumusan sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertahanan negara adalah yang pertama mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman yang kedua mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, daratan dan dirgantara atau udara yang ketiga mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif yang keempat mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara Saya kira kalian tidak asing dengan ancaman kejahatan di dunia maya Kejahatan dunia maya atau sering kita dengar dengan istilah cybercrime merupakan kejahatan yang tidak terlihat tapi dampaknya nyata Menurut sebuah survei yang telah dilakukan oleh Small Business Technology sebanyak 845 pemilik usaha kecil dan menengah dari berbagai jenis industri di Amerika Serikat itu menderita kerugian sekitar 950 juta rupiah dalam setahun akibat serangan-serangan kejahatan internet atau kejahatan cyber. Kejahatan dunia maya juga terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 2020, laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah diretas. Tersangka mengubah tampilan laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sesuka hatinya. Aksinya segera diketahui oleh kepolisian dan oknum terkait diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun Nah, strategi yang digunakan untuk menghadapi cybercrime yang dilakukan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak Seperti akademisi, programmer, dan kerjasama dengan negara lain Melalui kerjasama inilah diharapkan kejahatan dunia maya dapat diminimalisasi Nah, saya akan share cara melindungi perangkat dari program berbahaya perangkat apapun itu yang digunakan ketika mengakses internet seperti laptop atau smartphone itu memiliki resiko yang sama terkena program berbahaya ketika mengakses internet pernahkah anda terpikir bahwa komputer atau smartphone anda aman dari berbagai macam program berbahaya lantas bagaimana cara terhindar dari program berbahaya nah coba lakukan tips ini yang pertama selalu pasang antivirus pada perangkat anda yang kedua rutin update atau merbarui database antivirus yang digunakan yang ketiga, selalu scan file yang ada di komputer atau smartphone minimal melakukan scan file menggunakan antivirus satu minggu sekali jika ditemukan virus, segera karantina virus dengan antivirus yang telah digunakan kemudian tips lainnya, ketika anda sedang berselancar di internet jangan sekali-kali membuka file attachment atau lampiran email yang berekstensi exe atau atau ekstensi lainnya SCR misalnya. Ekstensi lainnya misalnya VBS. Dan termasuk ekstensi lainnya adalah TXT. Namun, jika file tersebut menurut Anda itu penting, sebaiknya lakukan scan file terlebih dahulu dengan menggunakan antivirus. Karena file yang berekstensi tersebut itu biasanya mengandung virus. Dan akan merusak file Anda. Hati-hati ketika membuka attachment email atau kiriman attachment dari instant message yang dikirim dari orang-orang yang tidak dikenal karena hal ini bisa saja berisi file yang berekstensi virus berbahaya dan tips lainnya adalah menghindari software bajakan software yang anda gunakan dengan cara membajak biasanya terinfeksi virus berbahaya kecuali anda bisa menanganinya nah melalui trik-trik itu perangkat elektronik anda senantiasa akan salah terjaga dari infeksi virus berbahaya Selanjutnya adalah Ancaman Terorisme Strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ancaman terorisme adalah Pertama, membentuk BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Yang kedua, Pengesahan Undang-Undang Anti-Terorisme Pengesahan ini mampu memberikan dasar hukum bagi aparat negara untuk melakukan antisipasi maupun penanggulangan terorisme dan yang ketiga adalah memperkuat aparat negara. Hal itu dilakukan agar pelaku terorisme tidak mudah memperoleh persenjataan maupun persembunyian yang aman. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam menangani aksi terorisme. Yang pertama, penanggulangan terorisme itu tidak cukup hanya dengan melakukan penangkapan saja. Akan tapi perlu adanya upaya yang preventif agar terorisme tidak terus berkembang. Yang kedua, Penanganan terorisme harus menyentuh akar persoalan yang substansial, yaitu memutus ideologi dengan paham jihad yang keliru. Selanjutnya adalah strategi konflik perbatasan antar negara. Konflik perbatasan antar negara dapat diselesaikan melalui strategi yang pertama adalah menguatkan alutsista atau alat utama sistem pertahanan serta meningkatkan teknologi untuk mengawasi daerah perbatasan. Yang kedua, pemerintah melakukan perundingan dengan negara tetangga untuk menetapkan status wilayah perbatasan dan menyelaraskan interpretasi adanya zona netral atau zona bebas. Yang ketiga, TNI memperkuat penjagaan di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli. <guluh> dengan melakukan patroli. Dan yang keempat, pemerintah perlu memberikan pendidikan Pentingnya menjaga wilayah perbatasan kepada masyarakat Apabila strategi yang telah kita bahas tadi dilakukan secara bersama Baik itu oleh warga sipil maupun oleh aparat negara Dalam rangka upaya bela negara sesuai dengan bidangnya masing-masing Maka kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa Dapat dipertahankan sehingga menjadi Indonesia yang harmonis Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, terima kasih dan salam Pancasila.